Uh, tidak bisa baca Al-Fatihah Boleh langsung baca Ya Sayyidi Ya Rasulullah Tidak terbatas Ini boleh diamalkan kepada siapa saja Tanpa pandang dulu dan golongan Dikaikan Islam Kristen, Buddha Boleh baca Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ini ijazahnya kelak Dari beliau mu'alib salat rafidia Berdasallahu si roh Perbiolongan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 Ya Ya Ya Ayo wang Para saudara-saudaraku bangsa-bangsa kami di sini ingin memberikan suatu ijazah doa untuk kecerdasan anak, untuk kecerdasan otak, untuk kecerdasan hati dan akal pikiran kita semua, bisa untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita. Insyaallah, doa ini sangat bisa apa itu doanya? yang pertama doa ini diijazahkan oleh beliau Haji Abdul Majid Beliau berasal dari kediri. Beliau adalah Sultan pada zaman rajanya Wali di zaman ini. Di zaman-zaman akhir ini, ada seorang wali. Pemimpinnya, ratunya wali di akhir zaman. Beliau, Sultanul Aulia, zaman bisa disebut rajanya wali, atau bos, atau Sultanul Aulia. Beliau mentaklif sholawat, banyak ribuan sholawat, doa-doa. Salah satunya adalah doa untuk kecerdasan Yaitu caranya Anda ambil air di dalam botol Lalu botol itu ditaruh di hadapan kita Mungkin botolnya segini atau kurang lebihnya begitu biar nanti mau habis diisi lagi mau habis diisi lagi Jadi jangan sampai habis Dia ditaruh di depan kita lalu kita duduk istiqor merasa di hadapan rasul minta syafaat rasul agar Bimbing hati kita oleh Rasul untuk bersama-sama sholat kepada Allah, memohon kepada Allah. Dengan harokatnya para wali, para sultan ulia, terutama beliau khusyuk zaman, memohon dengan cara baca al-fatihah tiga kali atau tujuh kali boleh. Setelah itu baca ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Diulang-ulang sampai 30 menit Sampai 30 menit. Sebelum baca Ya Sayyidi Ya Rasulullah Anda bisa mengawali Bacaan doa yaitu Ya Rasulullah Syafaatilah kami Yang senantiasa Dalam kegelapan yang senantiasa berlumuran dosa ini, yang berlarut-larut dalam kedoliman ini, mohonkanlah kami sekeluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kami sekeluarga ini diberi ampunan, diberi hidayah, diberi taufik yang sempurna, diberi rizki yang halal, mudah luas dan barokah serta diberi kejernian hati akal pikiran, terutama keluhuran budi pekerti ilmu yang bermanfaat setelah itu baca Ya Saidi Ya Rasulullah ya. setelah 30 menit doa itu tadi bisa dibaca lagi setelah itu ditutup Al-Fatihah dan baca ya sayyidi ya rasulullah tiga kali atau tujuh kali terus ditiupkan pada air yang sudah disediakan tadi. Airnya dibuka. Dibacakan doa 30 menit. Dibacakan pada itu tiga 30 menit yasaydi, ya saya Setelah itu ditiup, setelah itu ditutup. Setelah ditutup besok pagi Sebelum anak kita minum apa-apa, sebelum makan apa-apa, ini airnya diminumkan. Kalau bisa sebelum matahari terbit. Kalau tidak begitu ya tidak apa-apa. Uh, ini abdolnya, abdolnya. Digunakan minum sehari-hari boleh. Dan botolnya itu jangan di apa namanya itu jangan dihabiskan airnya mau habis dituangi lagi mau habis dituangi lagi sampai 40 hari lakukan ini selama 40 hari insya Allah otak kita otak anak kita akan kembali cerdas dengan barokahnya sholawat tadi jika anak itu nakal insya Allah akan berhenti dari nakalnya jika anak itu kurang cerdas insya Allah akan cerdas dengan barokahnya sholawatnya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa istiqomah selama 40 hari jika amalan doa ini sudah panjenengan semua merasakan kehebatannya uh, boleh diberikan kepada orang lain Boleh dikasihkan ijazah ini kepada orang lain Ini untuk anak-anak, untuk orang dewasa Jika Anda bukan beragama Islam uh, Tidak bisa baca Al-Fatihah Boleh langsung baca Ya Sayyidi, Harus Rasulullah Tidak terbatas Ini boleh diamalkan kepada siapa saja Tanpa pandang bulu dan golongan Baik agama Islam, Kristen, Buddha Boleh baca Ya Sayyidi, Ya Rasulullah Ini ijazah mutlak dari beliau Ma'alib pada Berdasallahu Siroh Baradiyallahu'an Beliau Abdul Majid Ma'ruf Baradiyallahu'an Dari Kedungu Kediri Dan, Dan saya hanya Penyampai lidah Karena saya su sudah membuktikan itu pada anak-anak kami anak-anak didik, anak sekolahan ataupun anak kajian mau uji mau ujian mau, mau uh, tes atau apa saja ini bisa sering dibuktikan dan dipraktekkan itu dan Alhamdulillah mereka semua dapat pertolongan Allah dan kembali kepada jadi anak-anak yang soleh-soleh jika Paham tentang hal ini, bisa komentar di bawah atau telepon WA pribadi boleh di 081333097376. Insya Allah, kami akan mendampingi Anda semua yang mau mengamalkan ijazah ini selama 40 hari. Dan demikian kurang lebihnya kami mohon maaf segala kesalahan kekeliruan dari perkataan kami kami mohon dimaklumi dan dimaafkan Babbillahi Hidayah Walhidayah Amin Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam Ash-Shaafaat wa rahim Amin Bahu Syaidda Zaman An-Na'dzir WalKarohka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.